Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari ulang tahun Nahdina uh, Hikmah Nahdina Kempek dan launching website Hikmah Nahdina Kempek Semoga ke depan lebih maju dan istiqomah serta bermanfaat